Di dalam kehidupan sehari-hari pasti kita pernah mengalami hal-hal yang tidak diinginkan misalnya seperti bepergian, memasak, mengkonsumsi makanan, dan lain-lain. Di sini akan kami bahas 10 tips sederhana yang mungkin bisa sedikit membantu, dan sangat bermanfaat untuk kehidupan. 1. Saat makan pedas, terasa pedas sekali? Taruh garam dapur dalam mulut, tahan sebentar terus buang dan kumur-kumur, pedas langsung hilang. 2. Gigi kuning, kunyah kacang tanah dan tahan bentar, terus gosok gigi selama 3 menit, akan terlihat dampaknya. 3. Ketika kena air panas, minyak panas, kucuri air atau aliri air biasa, akan segar beberapa menit 10-15 menit sakit reda. 4. Ketika gelas ada bekas teh yang susah hilang, lap dengan pasta gigi biarkan sesaat, sikat dan bilas. lima. Saat tetes obat mata, bukalah mulut agak terbuka sedikit, maka mata lebih gampang terbuka. 6. Ketika mulut terluka atau sariawan, pakai tablet vitamin C tempel di luka, setelah mencair, prinsipnya luka sudah sembuh, jika agak parah, tambahkan dengan vitamin B2. 7. Ketika mata kemasukan debu. Pejamkan mata dan batuk dengan kuat, debu akan keluar dengan sendirinya. 8. Setelah cuci muka, jari tempeli garam halus, terus pelan-pelan pijati kedua sisi hidung, maka komedo dan kotoran hitam di pori-pori akan hilang, dan pori-pori akan mengecil. 9. Barusan digigit nyamuk, segera oles bagian yang ruam dengan sabun, maka gatal akan hilang dengan sendirinya. 10. Saat tenggorokan sakit, radang gusi pada malam hari makan semangka potong kecil-kecil bersama sedikit garam, pada saat itu keadaan akan membaik dan keesokan harinya sudah sembuh. Itulah beberapa tips yang sangat bermanfaat dalam sehari-hari yang sering tidak kita sadari. Jangan lupa subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan hal bermanfaat lainnya, dan sare pada teman-teman kalian biar informasi ini dapat berguna buat banyak orang. Terima kasih.